Ojo koe mikir gampang Tati aku tenan Nanging tak kuat-kuat Nih bersabar pancen tresnoku Meraki pertahan Nyandeng koe sing nisah Kumat-kumata Kedian selalu aku Yang harus mengalah Kadang malah koe Sing nudo aku Salam aja koe mikir gampang jati aku soro tenan nanging tak kuat kuat ni bersabar jec koe jati aku tajam minta tamba guru gusti tulung sadarni saya Aku rapengin pisah, Nanging aku merah petang nyanding aja koi Koe enteng berupa Kedian selalu aku Yang harus mengalah Kadang malah koe Sing nuduh aku salah Ojo kowe mikir gampang Tadi aku soro tenan Nanging tak kuat kuat itu tu bersabar Jajal kowe, dati aku Tajamin tambah guru Kusti tulung sadar nih. Sayangku Otakku he mikir gampang tapi aku soro tenan nanging tak kuat kuat nih tuh bersabar Cekalkoe tapi aku tak semen tambah guru Gusti tolong sadar Sayang